Oke okay, semuanya uh, Jadi Ini acara pertama kita Untuk acara yang Semi-semi podcast ini Sebelum event dimulai Jadi Kebetulan di samping saya ini ada komunitas Alu ya Alurok Aluro. Itu yang akan mengadakan acara CERTI Hari ini di tanggal 11 ya ini? Ya. 11 Desember 2022 uh, Intinya sih sebenarnya Kita cuma ingin menjelaskan kenapa Alu Rock hadir, kenapa kami hadir, terus kemudian bagaimana rasanya main di sini? Nah itu aja sih, jadi kita nggak akan lama-lama, paling ya, ngobrol 10 menit aja lah, gitu. Hmm. Nah silahkan jelaskan sedikit tentang acara ini Mas, atau mau jelasin tentang Alu dulu juga nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya Mas Hara dari hmm. Pukhias uh, dari Rahus sendiri. Kami sendiri, uh, saya sendiri, uh, Edi dari Ketua Panitia. Di sebelah saya ada Boy, Ado. dari ketua panitia juga, hmm. uh, Alurok. ya, Alurok baru pertama kali juga di sini bikin acara tentang charity. Nah, nah sebelumnya juga pernah uh, kita bikin charity uh, itu tahun 2018. 2018, ya? 2018, 2 ya. uh, kali ya. Setahun 2 setahun kali. kali ya. 2 ah, dua setahun setahun dua kali, 2 dua kali. 2 kali, kali. Enggak, enggak ke sosial juga itu, non sosial juga kita pernah gitu uh -huh. jadi sebelumnya nggak pernah bikin charity. Nah, Alur uh, alurok sendiri sejarah itu sebenarnya dari teman-teman komunitas musik uh, apa namanya, ketemu di tuas bar yang baru gitu. oke okay. jadi kita, ya biasalah kalau kena alkohol bincang-bincang bincang-bincang, ya, yang ya, ya, jadi ya, serius ya, ya. itu dah ya nggak <laughs> ya, gitu, yang penting jadi akhirnya kita membuat uh, suatu grup WhatsApp apa, ngumpulin semua teman-teman yang hadir di sana untuk mungkin alur-alur itu sebenarnya dulu belum komunitas sih mas, ya, soalnya ya. ini dulu kan uh, kita nih nonton konser nih, ya. kayak itu siapa main temannya, hadir nggak, hadir nggak daripada kita uh, chatting satu-satu nih, ya. lebih baik kita buat kayak topik obrolan lah. Jadi ya, ya, ya, ya, ya. ya, berawalnya masih, dari grup WhatsApp ini, ya, WhatsApp, benar, ya, benar. Benar. WhatsApp benar, ya, grup man. WhatsApp untuk janjian nonton bareng gitu. Iya, ya. itu. Nah ketemu di WhatsApp semua semua band komunitas, nah akhirnya kita sendiri apa namanya untuk untuk membuat wadah lah membuat wadah hmm. untuk di komunitas itu jadi ya komunitas halu rock sendiri. Iya gitu. ya, ya, ya, ya. Terus yang untuk acara ini spesifik untuk charitynya mau ke arah mana nih? Kita uh, masih ke acara sosial, sosial uh, kemarin kan. Di, itu, itu untuk di, di Bali dulu Mas, ya, ya, ya. di Bali dulu. Ya, kemarin ada bencana, 2 bulan yang lalu deh. Iya ya, ada. Dua bulan yang lalu waktu bencana besar di Lugaris di, di Karangsamben Negerana. Tapi tobar ya? ya, Itu kita sekarang kita peruntukkan untuk di Karangsamben. Okay. Jadi e, karena e, kabupaten yang diseret lebih kemungkinan yang yang kena bencana dan mungkin penan, malah gak ter jamaah sama Jemaah, perintah, ya. Ya, ya, Kita mau ya. kenapa ngambil dari Asam, kita minta juga dari eh, teman-teman di Asam, dekadang Asam kolektif nih. ya buat Gimana sih bocah-bocah nak dikasihlah. Kita penjelasan bahwa longsor yang lumayan berat terus ada korban meninggal juga ya. gitu. Sampai okay. kita minta eh, kontak dari kepala, kepala desa setempat. Oh, ya, kita ya, tuh ya, ya, ya. ya sponsor Atau enggak teman-teman yang lain tuh bener nggak nih dananya kemana gitu ya, ya, ya, ya, Karena ya. kita langsung me up ke desanya langsung Desa Berarti ini besok akan langsung diserahkan langsung nah, ya kami akan diserahkan oke, langsung. Oke, oke. Semoga malam ini rame mas, semoga oh, ya. bisa, bisa bisa apa ya menjadi sesuatu yang berguna untuk para korban Karena ya biasanya kan sering diseleweng seleng kan nih Ini mumpung kalian bisa ngasih langsung Semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana lah. Ya, nah, terus Mas Adit ya? Mas, mas Boy. Mas boy, uh, mas boy, ya apa namanya? Perasaannya dulu pernah tampil di sini kan? Berapa hari yang lalu ya? Oh iya. Nah, itu gimana Mas? Yang beda sama feel-nya main di tempat lain tuh, Mas? Ya, kalau saya pribadi uh, saya dari Radio Off ya. Uh, kan dapat undangan nih dari sini, dari kayaknya hmm. yang langsung nih. Waktu itu acara dari tur teman dari Surabaya yang X-60 yeah. Udaraan yeah. uh, Sebelumnya udah pernah main di sini sih, tapi bentuk panggungnya belum Masih kayak gini kan Terus kesini tuh kaget nih, ya, ya, ya, ya. Wah, kok perkembangan Jagger tuh Makin pesat ya? ya banget ya, ya, ya. nih, modalnya ya, ya. ya, ya. siapa sih musisi yang nggak pengen tampil ya, di sini? Iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Lihat ada video tornya di belakang, saya dari spek soundnya luar biasa gitu Kalau menurut saya sih main di sini itu Suatu kehormatan nih Iya, yeah, yeah, yeah, yeah. Suatu kehormatan uh, Kedua, saya lihat du, untuk Jagger House nih uh, Merupakan venue yang mau uh, masuk nih ke dalam uh, Sekarang Ya, dunia yeah, nih, yeah, yeah. Yeah. yang di bawah nih Biar mm -hmm. mereka tuh oh ada tempat elit untuk kalian main yeah. gitu, gitu Ya, yeah. yeah. sebenarnya sih kalau kita ngomongin visi dan misi dari Jagger House sendiri mm -hmm. itu Awalnya dari Pak Jagir itu, dari beliau Jagir ini, mengatakan bahwa intinya menyediakan tempat untuk bermain musik kepada anak muda supaya mereka menjauhi narkoba. Ya, hmm. dengan, itu uh, ya. visi dan misi utamanya hmm. dari Jagir. Tapi kemudian karena memang udah, sudah telanjur seperti ini, kita sudah investasi udah sebanyak hmm. ini, memang akhirnya kita mengarah bagaimana memuaskan band itu untuk tampil di sini. Ya. Jadi... Kalau biasanya yang dipuasin itu pengunjungnya, kalau ini tuh feelnya dari si ya, artis yang kita ya, kita puaskan ya. di sini, karena ya itulah kita udah ngelengkapin semuanya, udah hampir semuanya sudah ada sih ya. menurutku ada moving par, ada part, ada lighting juga, lighting juga ada bagus sih, lengkap ya. sekali. Nah Sama itu juga ada yang konsep yang aku saya temuin nih, uh, ada pelingan di festival aja, kan yeah, dia jadinya yeah. dia yeah. tuh yeah. stay jadinya untuk tornya itu kan, untuk digitalnya yeah. itu, tapi digital gitu, yeah. di sini itu menyediakan bisa mengambil nilai untuk posisi ini bahwa, oh, kita ini disediakan panggung nih. Ya. Gimana caranya kita tetap berkarya, tetap konsisten dalam dunia permusikan kita tuh disupport ya, gitu, ya, ya. Itu yang saya uh, lihat dari juga. Ya, memang itu. kata kuncinya memang benar-benar di festival Mas, kita di sini memang mengembangkan sebuah. Ya, terakhir ini setelah kita jadi semuanya, kemudian saya melihat apa yang harus saya lakukan dengan tempat ini, konsep apa yang mau saya kembangin di sini. Ternyata kata-kata festival itu adalah jadi kuncinya. Jadi akhirnya itu adalah ya. kita menyebut diri kita itu adalah venue festival. Ya, benar. Jadi, jadi bukan itu bukan itu. sebuah bar, bukan sebuah kafe, hmm. bukan sebuah tempat apa ya tempat yang pada umumnya sehingga karena kita sudah di posisi itu, so kita mencoba untuk mensupport musik-musik yang tidak mendapatkan tempat di area komersial, kita sediakan tempatnya di sini. Jadi sebenarnya bukan karena kebetulan mungkin saya orangnya anti komersial, terus kemudian saya menciptakan jalan ini. Cuman karena emang dari awal itu sudah set up annya sudah terbentuk. Dari kita tanpa sengaja memainkan band-band yang minority, terus yang kita nggak bisa apa yang nggak bisa dapat tempat di mana-mana bisa main di sini itu menurutku sudah sudah konsep yang bagus banget kalau misalkan kita bisa terusin gitu loh. Nah itu juga tapi ya itu lagi ini sebelum semuanya apa namanya sebelum semuanya salah tanggap nih. Memang kita punya manajemen manajemen baru di sini tapi kemudian kalau misalkan ada yang berbicara mengatakan bahwa sekarang Jagger House menjadi tempat komersial, saya mengatakan dengan keras tidak, tidak iya, iya. karena. Kita hanya menjadi berusaha untuk menjadi sebuah tempat yang me menampung idealisme kalian, sehingga kalian bisa beridealisme di sini. Tetapi jangan dilupakan bahwa tempat tempat ini juga harus disupport. Hmm, ya, benar. Benar, benar. ya, jadi itu yang, yang, yang, yang ingin saya tegaskan bahwa we're not doing something commercial. Tapi kita memang benar-benar mau menyediakan tempat untuk mempunyai idealisme. Nah, Idealisme itu harus disupport sesuatu Nah caranya gimana Kalau sesuatu yang indah Yang menurut saya dari dari dulu saya bayangkan itu Komersialisme itu bisa indah Kalau itu disupport oleh Kapitalis Jadi para kapitalis-kapitalis ini kalau misalkan mereka bisa support kita untuk berkreasi mm -hmm. ya sudah dari situ aja iya. bukan kemudian kita mengkomersialkan kepada pengunjung yang mau menikmati benar -benar. tapi kita benar-benar mencari titik temu, makanya kan selalu saya ngomong kalau misalkan dari uh, dari pihak EO, event organizer atau komunitas apapun lihat dulu deh um, uh, proposalnya bukan karena apa-apa, bukan ya. kita mau ikut campur, tapi yang kita mau lihat adalah ada nggak kan kita saling kerjasama untuk create satu yang beda gitu loh, create sesuatu yang sesuatu yang mau benar-benar bagus. Bagus ya. ya itu jadi kan bagus itu balik lagi itu relatif iya, ya. Iya. Good music itu juga Belatif, relatif. Iya. Nah, ada kita menciptakan masing -masing good music iya. di sini menurut versi kami kita sendiri. Ya, gitu loh. Itu yang aku pengen pengin create di sini, oh. itu. Nah. Uh, kalau harapan dari kalian berdua tentang Jager House ini gimana Mas? Mungkin kalau kan? saya sendiri sih ya semoga apa semoga ya Jager House ya semakin pesat juga kan yeah. untuk untuk untuk untuk apa? untuk di sini juga terus uh, ya seperti kata Mas tadi juga bilang mewadahi semua kan semua entah di underground atau musik apapun ya itu tetap tetap apa namanya tetap pesat juga itu yeah. untuk untuk untuk untuk dari segi Jager House nya gitu. Yeah. Oh, mas. Uh, kalau menurut saya, dari uh, saya bicara, bicara dari awal musik sini ya, yeah. buat kalian yang seorang pemusik, kalian tuh harus punya mindset bahwa konsisten, berkarya, berkarya itu, yeah. itu harus penting banget. Yeah, yeah, yeah. Di sini kita tuh seperti menimbulkan uh, simbiosis mutualisme, yeah, jangan yeah, yeah, mau yeah. hanya di support saja. Yeah. Sedangkan kita nggak bisa mensupport orang lain, ya, itu ya, mudah ya. Entah itu terjadi kepada venue ataupun kepada uh, band tersebut. Kan ya. gitu tapi kalau... itu termasuk kayak meningkatin jam terbang ya, lah. Kan, ya. kan gini juga uh, sistemnya Mas, kadang-kadang band yang hmm. belum apa-apa nih, maunya diundang terus nih. Gitu. Hmm. Sedangkan uh, nilai perjuangannya mereka itu bukan hanya dalam satu undangan aja, tapi bagaimana cara mereka itu, apalagi kalian masih anak muda. Ya, ya. Kalian tuh harus bisa... Oh begini caranya menimbang skena nih. Ya, begini ya, caranya ya. saya bekerja dalam sebuah band untuk bisa berrelasi dengan penuh dimananya. Ya, kan ya, benar ya. itu ya, sama ya. di Jagger House sudah diberikan Beran space terpiasa. yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kalian membuat acara musik ya di sana kalian harus bisa berdikari kan. Gini ya, jadinya ya. Bagaimana cara rampungnya kalian membuat acara launching, acara komunitas, acara apapun yang berbau dengan musik. Yang berbau dengan memperkenalkan karyanya okay. kalian di sana, di sini, saya lihat di Jager House sangat welcome sekali nih. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Seperti ini kita nih, alurannya buat gini, disambut dengan baik, itu jadinya. Mm. Jadinya di, secara tidak langsung, Jager House itu mengajarkan kepada musisi-musisi ataupun pelaku skena. Yeah. Untuk, ayo belajar buat event yuk. Yeah. Yeah. Rulnya buat event itu kayak gimana? Yeah. Kan itu jadinya sedangkan di sana, nah di sana mengandai musisi jadinya yeah. kan semua, oh bermusik itu bukan hanya jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan saya bukan kayak gitu tapi yeah. bermusik itu adalah Oh gini caranya kita punya keluarga gini caranya kita bersimbiosis dengan orang lain yeah. yeah. oke okay. harapan saya untuk The House kedepannya yeah. untuk... semoga menjadi tempat buat anak-anak muda khususnya Uh, apalagi di daerah Denpasar ya, yeah. kan sekarang di daerah Denpasar yeah, kan yeah. ya, kan Mas Tawa sendiri juga Nah tapi ini agak lucu yeah. ya, maksudnya uh, Denpasar ini sebagai ibu kota Bali, yeah, tapi itu. malah agak sering tertinggal dibandingkan ah. yang lain gitu Kayak dulu ada namanya Rumah Pangro, yang punya Pak Jering itu kan flash bar gitu, yeah. jadinya banyak band yang usia yang sana yeah. ini. Kita ambillah sisi positif tersebut, biar dijadikan di kapital Bali nih, di Denpasar, yeah. biar bisa yeah. kayak gitu Gitu, yeah. gitu. Oke okay, emang memang kalau kita ngebahas tentang skena musik di Bali itu saya acungin lima jempol beda <laughs> yeah. banget gitu dari, dari dibanding kota-kota aku kebetulan orang yang beruntung udah pernah bekerja di beberapa kota besar terus uh, dan selalu berhubungan dengan hiburan yeah. panggung hiburan dunia hmm. malam gitu dan uh, skena yang di sini tuh benar-benar aku lihat itu benar-benar apa ya murni kalau aku bilang oh, iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, karena dari bisa bisa dibuktikan sampai skena ini bisa bertahan sampai orang-orang yang berumur sudah Keluar. lanjut nah, nah itu juga. masih punya komunitas iya. di nah, kalau saya ceria mas tak potong iya. dikitnya kalau saya kembali ke beliau sih dia sudah hmm. punya anak juga kadang beliau tuh hmm. e, memberikan energi positif nih kepada iya. anak muda bahwa saya punya tanggung jawab. Saya tetap kok bisa ada di sini yeah, buat yeah, kalian yeah, itu yeah. semoga kedepannya tuh anak muda tuh bisa seperti beliau lah maksudnya yeah, biar yeah. bisa seperti oh ayo kita yuk semangat yuk untuk yeah. gitu. buat buat siapa buat kita dan teman-teman yang lain juga Baru. juga okay, okay, okay. buat band-band yang ada di Bali juga. Yeah gila ya bang, Emang, <laughs> tapi itu mungkin jadi pembicaraan kita di next podcast lah. ya okay. biar kita biar pada penasaran tapi itu katanya bagus mas Ini nama istri oh istri istri aku bacaannya mas Maria oh, Maria, oh, Maria, Maria. Ya. itu nah apa namanya jadi uh, ya kalau aku sih dibilang apakah saya Bali atau bukan saya sih ngerasa udah Bali ya hmm. karena saya udah SMP di sini terus kemudian udah tujuh tahun ini sekarang belakangan tujuh tahun ke belakang ini saya sudah tinggal Memutuskan untuk tinggal di sini, Bali. itu jadi benar-benar yang Aku malah kalau dibilang orang, misalkan kayak kemarin saya waktu ke Turki Saya ditanya orang, orang mana? Saya pasti selalu jawab orang Bali Pulang kemana? Pulang ke Bali Sudah enggak pulang ke Jogja lagi sekarang Itu yang, yang memang ya, ya, ya. Itu, itu, itu yang membedakan kota ini dengan kota yang lain sih selain kita gampang dapat bir ya, ya, ya, ya, ya. ya juga. <laughs> itu kata kunci juga yang lain tapi emang suasananya ambience nya tuh beda banget beda, itu ya? itu nggak uh, bisa didapetin di kota manapun mas aku mau ada aku pernah satu kota itu yang bener-bener gila ya, narkobanya yes. dan pada saat itu emang aku masih gila narkoba gitu. tapi tetap tidak senyaman ini gitu hmm. Walaupun di sini narkoba lebih susah karena pasarnya jadi kebule Tapi, I'm enjoyed. ini ya, iya, lebih iya. seru gitu loh Kita bisa mabuk di sini tanpa narkoba gitu ya benar-benar. Ya. nah ini ada, ada satu yang lucu lagi aku ceritain tentang narkoba Jadi, eh, ada satu kota itu yang saking tidak punya budaya minum Akhirnya pada saat saya rekrut karyawan di, kebetulan kan saya sebelumnya kan adalah konsultan restoran Buka-buka restoran, buka-buka restoran jadi rekrutmen itu it's part of my job. Nah, ada satu kota itu yang sampai harus saya harus beri syarat bahwa tidak pernah menggunakan koplo, okay. karena hampir semua anak muda di situ menggunakan koplo, mm -hmm. karena lebih mudah mendapatkan pil koplo dibandingkan bir. Alkohol, jadi, ya. dan mereka tidak punya minuman tradisional. Jadinya gitu. itu satu pilihan, jadinya ya. mau pilih Bukan. yang mana nih kaya? Bukan pilihan, mungkin itu satu-satunya yang ada. Itu, gitu. nah itu terus. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di podcast pertama ini Kita simpan untuk next podcast berikutnya uh, Terima kasih sekali Mas kasih, mas, mas Edi mas yeah. dan Mas Boy Boy <coughs> tunggu karya-karya berikutnya yeah. Kalau bisa sih, kalau ini nanti sudah Musiknya yang underground kalau bisa sih next giliran Pang lah. Ya, ya. nanti ya. siapa tahu kami bisa satu gig nih sama Nur Sireh. Jadi kan drummer dari Nur Sireh. Uh gitu. ya, ya, pernah dengar aku oh, mas itu si Duo saya. Ya ya ya. Dan dia juga meminit teman-teman sih gitu ya. Ya ya ya. Oke okay, terima kasih semuanya okay. uh, sampai kita ketemu di next podcast.